Oke okay, guys, welcome back. Balik lagi bareng sama Gigi Jamet. Guys, kali ini gua mau main di Get Up Olympus alias Mang Uus, guys ya. Bermodalkan 200 ribet. Bang, ih, lu kalau kali-kali ini bawa modal 200 ribu mulu. ya Bang. Kalau kali ini bawa modal 200 ribu mulu, Karena ada nyelip sisa saldo 200 ribu. Coba aja kali, guys, ya. Gue coba aja, siapa tahu sih kakeknya sudah tanpa banyak baju. Seperti bahasa ini gue sambil ngocok, guys ya. abis itu coba, kita ke Turbo SS itu. Iya, tuh, quick quick quick quick guys ya. Sepin cepat, sepin cepat, salah, guys ya. Aduh, kali ini main malam banget, bisa kali ini gue mau main malam sumber biasa biasanya kita main malam biasa gak biasa-biasa, biasanya biasa biasa cobang, toeng, toeng, ayo us kasih JP us, ayo us bisa us kasih JP us ya, ayo blues, blues, blues kasih JP us yuk. us ganteng, us ganteng, parat kau pengen panggil ganteng doang, ayo dikasih JP bisa yuk, mampus, oke kali sepuluh menang lumayan, hijau birunya jadi oke, nice one cawan cawan, oke cawan pun jadi apa ya oke oh, tembak aja deh nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa walaupun ditembak juga nggak apa-apa guys nggak apa-apa super lumayan bisa ya. nah untuk masalah betting terserah kalian bisa ya. kalau gua lagi nyaman di bed 480 guys ya gue lagi nyaman ini coy siapa tahu guys ya si kakek lagi baik buat besok malam guys ya malam minggu malam minggu aku datang ke rumahmu wis buat malam mingguan guys ya. buat malam mingguan. ayo. Um, um, um, um, um. ala baba. Ah, ah, ah. coba gue bay aja kali ya. coba gua bay aja guys ya. siapa tahu dekat de nah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 Enggak cuma itu guys, di -bon aja juga lagi ada yang namanya give guys ya. Bentar gua baca dulu guys ya. Lagi ada yang namanya giveaway boss. Give away giveaway. Give away, mana itu bos bos Bentar guys ya. aduh. Makanya kalian langsung join aja di grup komunitas jamet guys ya. Gitu wae, gitu wae, guys. gitu wae, berapa orang setinggal? Uh, uh, uh, uh. Buat 20 orang, guys, ya, senilai dua Caranya gimana, Bang? Aduh, gampil-gampil. Kalian tinggal deposit doang, 25.000 guys. Ya, udah intinya, kalian langsung join aja di grup komunitas jamet. Langsung tanya-tanya aja biar kalian tahu update update menarik di bonanza 138 delapan siapa aja yang menarik di bonanza 138 langsung join aja di Gisia ya. di grup komunitas jamet tar gua taruh link di deskripsi kalian tinggal join aja coy gak usah sungkan sungkan gak usah malu malu gis, ya karena banyak banyak banget event menarik kalian langsung tanya aja gis, ya biar nggak salah jalan bos biar nggak ketinggalan gis, ya Nah buat giveaway itu kapan bang diundinya buat giveaway diundinya ntar tanggal 25 kalau nggak salah 25 28 Itu pas di live guys ya? live streaming Terus bang live streamingnya kapan Nah makanya balik lagi kalian langsung join aja di grup ga menit terjabat biar ya, nggak banyak tanya Langsung tanya di situ guys ya Ntar itu juga ntar langsung tanya di situ aja deh mau jelasinnya guys ya Biar langsung gue jelasin teman-teman gue juga gue jelasin. Kalian boleh request pola juga guys ya di situ. Kalian boleh sharing-sharing juga di situ guys ya. Ngopi-ngopi virtual kita bos bareng-bareng bos. Waduh. Apa kali ini kita udahan aja guys Apa habis ini kita udahan aja guys karena kita dikasih JP guys ya. Waduh gimana nih bos? Kita dikasih JP udah udahan aja kali ya. Kita udahan aja kali ya guys ya. Kita udahan aja kali guys habis ini waduh Emang, emang bonanya 138 seperti kelapa nanti, rongkat gacor, klub cocok. Aduh, gimana nih, cok? Tuh, udah apa gimana nih? Ayo, biru jadi cincin kuning, cincinnya kurang satu, cawan kurang dua, kuning kurang dua. Misya, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh Tuan -tuan -tuan -tuan -tuan -tuan -tuan -tuan dan aja kali ya the profit coy ngapain lagi nah dan jangan lupa dibantu tombol like tombol share tombol subscribe nya ya kalian boleh komen-komen di bawah boleh request game request pola silahkan mangga ya. kayaknya gua udah dulu cabut see you next time di video-video selanjutnya bye bye thank you guys ya langsung join di grup komunitas jamet ya jangan kelalen bos biar info-info menariknya guys ya dadah.